video kali ini kita berjumpa lagi di channel tukang tambal ban oke okay? nah video kali ini kita akan membahas tentang seputaran memasang ring piston yang baik dan benar menurut saya oke okay? caranya ya ini masukkan begini dulu ring cacingnya dan yang kedua alas ring cacingnya disini ah. hmm, alas ringnya lagi yang kedua di atas ya bos oke okay. nah dan untuk ring kompresi yang nomor 2 Ya, posisinya kita kasih di bagian oh, di bagian ini, guys. Di bagian bawah sini di bagian bawah ini di sini. Dan ring kompresi nomor satu kita kasih di atas sedikit begini, nah, begini guys ya kira-kira. Dan satu lagi, ini antara celah sambungan ring tidak boleh bertemu seperti ini ya, tidak boleh bertemu yang namanya ya. seperti ini begini kenapa karena disangsikan akan ada kebocoran oli dan tentunya pasti akan berasap jadi baiknya yang ring kompresi nomor 2 kita taruh di bagian bawah sini satu nih yang kompresi satu, kita kasih di bagian atas. Begini, oke, okay. jangan begini. Kalau dia pas di atas ini, dia bisa menghantar oli naik ke ruang bakar. Nah, jadi, lebih baiknya di sini ya, atau di sini pun bisa di atas pin piston. Nah, oke. Okay. Cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat.